Ki hitam yang kaya terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuh jenderal roh kematian. Pada saat ini, hampir setengah dari tubuhnya telah hancur. Jika dia adalah orang biasa, kemungkinan dia akan mati. Namun, dia masih memiliki nafas remanen yang tersisa. Menyebabkan situasinya tampak sangat aneh. Meskipun dia masih memiliki nafas yang tersisa, jenderal roh kematian jelas terluka parah. Bahkan matanya yang berkedip-kedip menjadi sangat tidak biasa pada saat ini dan ada kemarahan dan kepanikan samar-samar berkedip di matanya. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Lagi pula, kekuatannya bisa dianggap sebagai yang teratas bahkan di antara kekaisaran super itu dan tidak akan kalah dengan mereka. Selain itu, Kekuatan kuat 5 yuan nirvana stage-nya yang asli juga cukup untuk memungkinkannya mencapai posisi tingkat atas sejati dalam zona inti ini. Selain itu, metode pelatihannya aneh. Bahkan para ahli tingkat atas yang juga melangkah ke dalam 5 tahap yuan nirvana pasti tidak akan bisa memaksanya sampai sejauh itu bahkan jika mereka bisa mengalahkannya. Apalagi mengalahkan mayat yang unik ini sampai sejauh itu. Kamu jelas bukan seseorang yang berasal dari kerajaan peringkat rendah belaka. Jenderal Roh Kematian meraung. Meskipun dia tidak mengetahui asal mula Little Marten. Dia yakin bahwa Little Marten, Yang memiliki berbagai teknik yang menakutkan ini jelas bukan dari kerajaan peringkat rendah yang sederhana. Tidak peduli jenis pertemuan khusus atau unik apapun yang dimiliki seseorang. Mustahil bagi orang ini untuk memaksanya ke keadaan seperti itu. Mata Little Martin acuh tak acuh ketika dia melihat jenderal roh kematian yang mengaung. Dia mengabaikan yang terakhir saat dia mengulurkan tangan yang panjang. Benang energi ungu hitam yang menyebabkan kepala seseorang merasa mati rasa dengan cepat berkumpul bersama. Ada aura membunuh Samar menyebar. Aku sudah bilang padamu bahwa kami tidak tertarik dengan rencanamu. Namun, kamu masih memilih untuk mengganggu kami. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuh kalian semua. 2. Ekspresi di mata jenderal roh kematian berubah ketika dia mendengar suara Little Marten yang begitu tenang sehingga tanpa riak. Dia tertawa dengan sikap yang sangat dingin. Kamu benar-benar terlalu naif. Kamu hanya dapat menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup beruntung untuk mengetahui rencana kami. Karena kamu terlibat dalam masalah ini. Kami pasti tidak akan melepaskanmu kecuali kamu bunuh diri. Kami tidak tertarik mati. namun. Kami memiliki banyak minat untuk menghabisimu. Petik 2. Martin kecil membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya langsung berubah menjadi sedingin es dan dia berhenti memberikan Jenderal Roh kematian kesempatan tambahan untuk berbicara. Martin kecil membalik tangannya dan cahaya ungu kehitaman menyapu. Itu berubah menjadi tombak cahaya ungu hitam yang merobek langit dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu... Ia menabrak tubuh Death spirit general yang hancur dengan kecepatan seperti kilat. Bang, tanah segera mulai bergetar dan membentuk banyak garis retak besar ketika riak liar dan keras menyapu terpisah dari tombak cahaya. Dalam sekejap mata, itu telah menutupi area dalam radius seribu kaki. Kekuatan penghancurnya cukup kuat. Orang itu, apakah dia sudah selesai? Lindong bergegas menuju sisi Little Marten. Menatap tanah yang telah hancur berantakan dan dengan lembut bertanya. Lindung bisa merasakan kekuatan Jenderal Roh Kematian ketika Martin kecil berkelahi dengan yang terakhir. Fluktuasi itu jauh lebih kuat daripada Feng Chang dan yang lainnya. Bahkan, orang itu mungkin sudah maju ke lima tahap Yuan Nirvana dan dia bisa dianggap sebagai tingkat atas bahkan di antara seluruh wilayah inti. Jika bukan karena Little Martin telah bertempur kali ini. Bahkan lindung akan mengalami kesulitan menghabisi jenderal roh kematian ini. Apapun saat ini, budidaya power yuan lindung hanya pada tiga yuan nirvana stage. Meskipun dia mampu membunuh 4 ahli stage nirvana yuan seperti Feng Chang menggunakan berbagai taktik, dia tidak dapat membunuh 5 ahli stage nirvana yuan seperti Dead Spirit General. Flame kecil mengikuti dari belakang. Tangannya memegang batang logamnya erat-erat karena kedua matanya memandang ke bawah dengan sengit di dalamnya. Dia juga bisa merasakan betapa kuat jenderal roh kematian itu. Mata Little Marten menatap tajam ke area di bawah ini. Sesaat kemudian, kedua matanya berbaur. Swoosh! Tepat ketika mata Little Marten fokus, tanah yang runtuh di bawah tiba-tiba meledak terpisah. Menembus cahaya hitam meludahkan sebelum menyapu ke segala arah. Tidak mudah membunuhku, Lindong. Karena kelompokmu telah membunuh duo Liu Cheng. Sekarang ada dendam yang mendalam di antara kami. Tunggu saja. Segera. Kalian semua akan menyesal terlibat dalam hal ini. Haha. <Entailica> Pada waktu itu, semua yang jenius dari wilayah Suan Timur ini akan berakhir sebagai budak. Cahaya hitam tersebar dan melarikan diri sementara suara yang keras dan keras dipancarkan dari dalamnya. Suara ini bertahan di samping telinga kelompok Lindong. Ekspresi Lindung sedikit berubah saat dia melihat cahaya hitam yang menembus langit. Jenderal roh kematian ini sangat misterius. Dia sebenarnya masih memiliki langkah yang unik, meskipun terluka sampai sejauh itu. Energi mental tersapu keluar dari Lindung Niwan Place saat ia berusaha menemukan keberadaan Jenderal roh kematian dari dalam cahaya hitam yang merembes ke langit. Namun, pada akhirnya... Ia gagal melakukannya. Ku, mata Little Marten di sampingnya tiba-tiba menjadi setajam elang sementara lindung mengerutkan kening atas masalah ini. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan cahaya ungu hitam menabrak cahaya hitam yang melarikan diri dengan kecepatan seperti kilat. Bang, kekuatan cahaya menabrak cahaya hitam. Suara rendah dan dalam segera meletus. Setelah itu, seruan sengit-sengit dari Jenderal Roh Kematian juga dipancarkan. Akhirnya. Cahaya hitam membengkak. Dalam beberapa kilasan, ia berhasil melarikan diri dari hutan dan menghilang ke dalam kegelapan. Orang ini hanya pada tahap 5 Yuan Nirvana tetapi dia memiliki gumpalan Yuan Roh. Sepertinya dia memang memiliki latar belakang. Martin kecil melihat cahaya hitam yang kabur. Mengernyitkan alisnya dan berkata dengan lembut. Oh, ekspresi lindung berubah sedikit setelah mendengar ini. Biasanya. Seseorang setidaknya harus menjalani tujuh kesengsaraan nirvana sebelum gumpalan Yuan Spirit akan lahir dalam tubuh seseorang. Pada saat itu, seseorang akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan. Tidak terduga bahwa Jenderal Roh kematian ini mampu mencapai prestasi seperti itu meskipun menjadi ahli tahap 5 Yuan Nirvana. Namun, gumpalannya dari Yuan Spirit agak aneh. Tampaknya tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, beberapa metode lain digunakan, kata Little Marten. Sekarang dia telah melarikan diri. Kemungkinan akan ada banyak masalah di masa depan, kata Lindong. Dia menghancurkan tubuh fisiknya sendiri dan melarikan diri sebagai Roh Yuan. Jika aku menggunakan energi di dalam tubuh aku yang sebenarnya, aku bisa menangkapnya. Namun, aku takut bahwa Sekte Sekte Super itu akan merasakan kehadiran aku. Martin Kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, kamu tidak perlu khawatir. Tubuh fisiknya telah hancur dan gumpalan Yuan Spirit itu sangat lemah. Tidak akan mudah baginya untuk memulihkan kekuatannya lagi. Petik 2. Martin Kecil menoleh dan menatap Lindong. Sebuah kejutan melintas di matanya saat dia berkata, Tubuhmu. Pada saat ini, ada riak Yuan Power yang kuat melonjak di sekitar tubuh Lindong. Jelas. Luka-lukanya telah sembuh total. Selain itu, riak itu we Karena jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tentu saja. Hal yang benar-benar mengejutkan Little Marten adalah bahwa ia bisa melihat jejak cahaya berwarna hijau yang melekat di permukaan tubuh Lindong. Cahaya ini menyusut melalui cahaya di sekitar pori-pori tubuhnya. Samar-samar terbentuk potongan sisik hijau yang muncul dan menghilang di kulitnya. Meskipun penggunaan aura naga langit kali ini menempatkan beban yang luar biasa pada tubuhku, itu juga sangat bermanfaat bagiku. Sekarang, kecepatan tubuh fisikku menyerap aura naga telah meningkat secara signifikan. Selain itu, Green Heaven Materialist Dragon Skill juga telah maju ke tahap kedua, Green Dragon Scale. Petik 2, Lindong tersenyum dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Tahap pertama dari Green Heaven Materialist Dragon Skill adalah Green Dragon Skin. Pertahanan yang kuat itu bahkan lebih kuat dari tubuh emas dari empat ahli stage Nirvana Yuan. Pertahanan yang kuat juga merupakan salah satu alasan utama mengapa Lindung mampu mengalahkan Feng Chang. Sekarang, tahap kedua, kulit naga hijau, ini bahkan lebih kuat. Tidak hanya itu memiliki kekuatan ofensif yang besar tetapi kekuatan pertahanannya kemungkinan sebanding dengan sekitar lima ahli tahap Yuan Nirvana. Jika Lindung telah menguasai Green Heaven Materialist Dragon Skill, sampai tahap ini ketika ia bertarung dengan Feng Chang, hasil pertarungan pasti tidak akan menjadi kemenangan yang menyakitkan. Bahkan jika yang terakhir memiliki senjata yang kuat seperti Heavenly Soul Tracer. Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak dari pertempuran besar ini. Marten kecil tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong juga telah mencapai puncak dari tiga tahap Yuan Nirvana. Kemungkinan Lindong akan dapat mencoba kesusahan Nirvana keempat segera. Selain itu, dengan kekuatan besar dari Green Heaven Materialist Dragon Skill, ada kemungkinan bahwa lawan tahap Nirvana yang orang biasa takuti, tidak akan menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Berdiri di sampingnya. Lingkungan tubuh Little Flame memiliki substansi nyata seperti fluktuasi energi yang melonjak. Jelas, dia memiliki tanda-tanda terobosan. Untuk Little Flame, yang memiliki konstitusi bermutasi langka dan garis keturunan asli naga iblis naga, kemajuan pelatihannya jauh melebihi orang kebanyakan. Meskipun pertempuran ini intens, manfaat yang diperoleh Lindung dan Little Flame dari itu luar biasa. Ayo pergi, sudah waktunya untuk bergerak. Petik 2, Lindong meregangkan pinggangnya yang malas. Saat ini, ia telah sepenuhnya pulih dari cedera. Selanjutnya, sudah waktunya baginya untuk benar-benar memasuki zona inti. Kemungkinan tempat itu sudah dipenuhi dengan banyak orang kuat. Mungkin sudah ada cukup banyak dari mereka yang saat ini sedang mencari mereka dengan tenang. Dengan maksud untuk merebut segel nirvana mereka. Namun, pemikiran ini juga ada dalam hati Lindong. Akhirnya, tiba saatnya untuk mengkonfirmasi hasil dari pelatihan satu tahun pahit mereka di dalam battlefield kuno. Apakah mereka akan kembali secara menyedihkan ke kerajaan mereka sendiri atau menarik perhatian sekte Super dengan cara yang mempesona akan ditentukan oleh kinerja mereka selanjutnya. Bersambung lanjut ke part berikutnya, ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you, guys!